Jenengku Johnny Ciman, aku Wong Jowo seko kaledunya anyar. Biak apa? Aib dili, Wong Jowo seko kaledunya anyar. Biak apa? Rei kafe. Pernah mendengar negeri Suriname? Kita semuanya banyak yang tahu banyak orang Jawa Muslim yang tinggal di Suriname, Amerika Selatan. Namun, apakah orang-orang banyak yang tahu tentang negara dunia Baru? Yah, mungkin banyak yang belum pernah mendengar, ya guys. Ya, padahal, seperti halnya Suriname. Negeri Kaledonia Baru juga cukup banyak dihuni oleh orang-orang muslim keturunan Jawa Tidak adalah populasi orang Jawa beragama Islam di Kepulauan Kaledonia Baru ini cukup berkembang Kaledonia Baru adalah buah kepulauan kecil di bagian selatan Samudera Pasifik yang sampai saat ini masih berada di bawah pemerintahan negeri Perancis Yap, meski demikian guys, bukan orang Jawa yang pertama kali membawa Islam ke negeri Kaledonia Baru namun yang pertama membawa Islam ke negeri Kaledonia Baru adalah orang-orang Arab. Hal ini terjadi sekitar satu abad yang lalu pada masa penjajahan Perancis. Perancis banyak membawa tahanan politik dari salah satu negara Arab yakni negeri Aljazair ke Kaledonia Baru. Dan hingga saat ini, guys, Kaledonia Baru masih dimiliki oleh Perancis. Dalam bahasa Prancis Caledonia Baru disebut dengan Novelle Caledonie. Ada pula yang menamainya Kanaki yang diambil dari nama penduduk asli Kepulauan Caledonia Baru ini. Hingga saat ini guys, ada ribuan orang Jawa tinggal di negeri ini. Lantas, bagaimana orang Jawa bisa tiba dan tinggal di sini? Yuk kita bahas bersama guys. Orang Jawa bisa sampai negeri Kaledonia baru Itu untuk menjadi kuli kontrak atau mencari kehidupan yang lebih baik di negeri asing Pertama kali orang Jawa tiba di bisa sampai... negeri ini adalah pada tahun 1896 Kemudian ketika kontrak kerja mereka habis, kebanyakan di antara mereka pulang ke Jawa lagi Terutama pada rentang tahun 1930 hingga 1935 terjadi krisis ekonomi Malaysia pada tahun 1929 Kondisi yang sama kembali terulang antara tahun 1948 hingga 1955 dengan jumlah yang lebih besar Nyatanya guys, tidak semua orang Jawa itu pulang ke kampung halamannya di Indonesia Sebagian perantau Jawa yang ada di Kaledonia Baru memilih tetap tinggal di Kaledonia Baru dan kemudian beranak pinak hingga sekarang Mereka membangun komunitas Jawa dengan menjadi warga negara Kaledonia Baru mereka telah diterima dengan baik oleh masyarakat setempat dan juga telah memberikan sumbangsihnya terhadap pembangunan Kaledonia Baru. Sekarang guys, jumlah orang di Kaledonia Baru sekitar 7000 orang dengan 2000 orang di antaranya tetap berstatus sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Sementara, jumlah penduduk Kaledonia Baru kini mencapai sekitar 240.000 jiwa Sebanyak 20 diantaranya atau 5% dari total populasi adalah beragama Islam Mayoritas penduduk yang ini sekitar 75% memeluk agama Katolik Roma Ribuan umat Islam di Kaledonia Baru tidak hanya orang Jawa saja namun banyak juga yang berasal dari negara-negara Muslim seperti Aljazair, Somalia, negara-negara Arab, dan Maroko Muslim asal Al-Jazair dahulunya adalah tahanan politik yang dikirim ke Kaledonia Baru oleh Perancis pada sekitar tahun 1872 Umat Islam kebanyakan tinggal di bagian utara negeri Kaledonia Baru Saat ini guys, sebuah pusat kegiatan keislaman atau center telah dibangun di kota Noumea, ibu kota Kaledonia Baru Dan rencananya akan dibangun Islamic Center-Islamic Center yang lain Pusat Islam nomea itu merupakan tempat utama penyelenggaraan ibadah Islam di Kaledonia Baru Lembaga ini menyelenggarakan perayaan hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Idul Adha, dan lain-lain. Selain itu, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau Konjen RI di Kota Nomea juga selalu menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan, baru tidak hanya orang Jawa saja.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 Orang-orang Jawa -orang hingga saat ini masih terus melestarikan adat tradisi Islami khas orang Jawa meskipun mereka jauh dari kampung halaman Hingga kini mereka masih menyelenggarakan acara sunatan, pernikahan adat Jawa Islami atau upacara kematian seperti yasinan tahlilan Saat ini tercatat ada sekitar 7.000 orang Jawa yang tinggal di Kaledonia Baru Kebanyakan dari mereka tidak bisa berbahasa Indonesia karena Kaledonia Baru bahasa nasionalnya adalah bahasa Perancis Namun orang-orang Jawa itu masih tetap bisa berbahasa Jawa Saat ini masyarakat keturunan Jawa di Kaledonia Baru sudah memasuki generasi kelima atau keempat Mereka pun sudah berbaur dengan kelompok masyarakat lain di Kaledonia Baru Meski telah bercampur baur dengan masyarakat lain, namun orang Jawa masih sering melestarikan ada tradisinya Misalnya tradisi Nyadran Yo guys, Nyadran adalah tradisi ziarah kubur menjelang bulan puasa yang dilakukan oleh orang-orang Jawa Mereka sengaja datang untuk membersihkan makam dan mendoakan arwah leluhurnya Orang Kaledonia Baru hingga saat ini masih melestarikan tradisi tersebut. Selain tradisi nyadran, masyarakat keturunan Jawa Kaledonia Baru juga masih melaksanakan tradisi tahlilan dan yasinan untuk memperingati meninggalnya seseorang. Bahkan, meskipun di antara mereka ada yang tidak menjalankan syariat Islam Ketika ada keluarganya yang wafat pun tetap melakukan tradisi tahlilan ini Tradisi lain adalah ketika ada orang yang mempunyai Orang-orang Jawa lain banyak juga yang berdatangan untuk gotong royong Mempersiapkan pesta yang disebut dengan tradisi rewang mereka rukun bergotong royong, berbagai hidangan khas Jawa pun disajikan untuk para tamu undangan selama acara. Thanks for watching ya, guys! Alhamdulillah, wallahualam, iswab. Wassalamualaikum.